Sebagaimana Anda tahu, pandangan dan reaksi Anda terhadap kejadian dalam hidup ditentukan oleh dasar-dasar pemikiran Anda. Dasar pemikiran tersebut merupakan keyakinan-keyakinan, pendapat-pendapat, dan kesimpulan-kesimpulan yang Anda tarik sebagai masukan dari pengalaman Anda yang Anda terima sejak kecil. Hal-hal tersebut membentuk self-concept. Seberapa Anda yakin tentang diri Anda. Inilah filosofi hidup Anda. Semakin kukuhnya. Dasar pemikiran tersebut semakin yakin Anda dengan kebenarannya. Pada akhirnya, dasar inilah yang menjadi pengendali apapun yang Anda lakukan, yang Anda kerjakan, dan yang Anda rasakan. Jika Anda yakin Anda adalah orang yang penuh dengan talenta dan semangat, ramah, populer, sehat, serta memiliki kehidupan yang indah, dasar-dasar pemikiran ini yang akan membawa Anda kepada penetapan sasaran hidup Jika Anda belum memiliki template dasar tersebut Lakukan perubahan dan pasang template dasar tersebut dalam diri Anda Lakukan seperti yang pernah dan terus saya lakukan Ingat, yang penting bukan apa yang terjadi kepada Anda di dalam kehidupan ini Tetapi bagaimana reaksi Anda Juga bukan dari mana asal Anda Tapi kemana tujuan Anda Dan bagaimana Anda mencapainya Sesungguhnya tujuan Anda hanya dibatasi oleh keilmuan dan imajinasi Anda. Padahal sebenarnya imajinasi itu tak terbatas. Jadi tujuan Anda sesungguhnya menjadi tak terbatas pula. Inilah dasar pemikiran dan keyakinan yang Anda perlukan untuk menunjang potensi sukses Anda. Dobrak mitos Sayangnya, terdapat berbagai mitos yang kita dengar selama kita tumbuh menjadi dewasa Mitos ini bisa menjadi penyabut harapan-harapan Anda dalam meraih sukses Di dalam meraih kebahagiaan dan kepuasan di kemudian hari Misalnya, Anda merasa sudah tua Anda merasa ditakdirkan hidup susah Atau Anda merasa kurang pintar Perasaan seperti ini adalah dasar pemikiran yang menimbulkan rasa rendah diri dan tidak mampu Anda berasumsi bahwa orang lain lebih mampu Hanya karena Anda merasa saat ini mereka ber prestasi lebih baik dari Anda. Perasaan rendah diri menetap jauh di lubuk self concept. Dari mana ide-ide itu? Tentunya masa lalu Anda memberi sumbangan terbesar. Bisa didapat dari orang tua yang kurang paham mendidik anak, bisa didapat dari lingkungan. Misalnya, Anda sering diabaikan, kurang mendapatkan perhatian, kurang mendapatkan kepercayaan, sehingga mereka mulai membentuk keyakinan pada diri Anda bahwa Anda kurang mampu. Itu mitos, itu tidak benar. Sudahi sekarang juga. Mulailah berbicara hal yang positif tentang anda dengan hati riang dan lakukan berulang-ulang kata-kata yang paling berpengaruh dalam kosakata anda adalah kata-kata yang biasa anda katakan kepada diri sendiri kemudian anda yakini kebenarannya dialog dengan diri merupakan penentu 95% emosi anda ingat ketika anda berbicara dengan diri sendiri otak anda menerima kata-kata itu sebagai perintah your wish is a command. pikiran tersebut menyebar ke seluruh tubuh kemudian menyesuaikan dengan perilaku Citra diri anda dan tindakan anda sesuai dengan kata-kata anda Oleh karena itu mulai sekarang berbicaralah dengan diri sendiri dan gunakan kata-kata yang sebenarnya anda ingin terjadi kepada diri anda dengan bahasa lain hindari mengatakan apapun dalam diri anda tentang sesuatu yang anda tidak harapkan terjadi pada diri anda ucapkan hanya kata-kata yang memberi pengaruh positif dalam diri anda ingat bahkan celetukan tentang hal di luar diri anda bisa ke kembali ke Anda juga. Jadi, segala celetukan, komentar, opini, pendapat, serta kata-kata dalam diskusi, dalam dialog, pilihlah hanya yang membuat Anda menjadi lebih baik atau orang sekeliling Anda menjadi lebih baik. Begitupun, ketika mengeluh, curhat, dan sharing, hanya ucapkan kata-kata yang baik-baik saja. Kata-kata, saya bisa, ini mudah, ini menyenangkan, saya yang terbaik, ini milik saya. Kata-kata seperti itu merupakan program untuk dasar membentuk self-konsep Anda. Lakukan Mulai sekarang, Anda patut mendapatkan yang terbaik. Mungkin Anda sering mendengarkan keluhan seperti kata-kata krisis moneter, krisis ekonomi, susah dapat uang, susah cari kerja, dunia memang keras, dan lain sebagainya. Atau mungkin ada semacam kritikan yang Anda terima pada masa lampau. Hal-hal seperti ini menciptakan mitos yang merugikan, yaitu munculnya kepercayaan bahwa Anda tidak berhak atas kesuksesan. Ini sering terjadi karena mereka yang hidup dari keluarga yang terbatas pengetahuannya, lingkungan yang marginal, kurang pendidikan. Jadi ada mitos yang dipercaya oleh lingkungan seperti bahwa orang miskin itu hidupnya penuh hikmah dan nilai luhur sementara orang kaya penuh dengan dosa ada pula yang mengatakan banyak harta membuat beban di akhirat nanti juga kata-kata sudah takdir kita memang begini atau kata-kata yang bernada menyalahkan pemerintah yang kurang mengurusi rakyatnya ini cukup aneh mengapa hal ini terjadi pada diri kita dipersalahkan ke orang lain seseorang yang memiliki kesadaran self-konsep kemakmuran yang tinggi menunjuk keluar hanya yang positif, kemudian menunjuk ke dalam lebih positif lagi. Misalnya dalam kehidupan Anda dibesarkan dengan keadaan negatif dan hanya ingat hal yang negatif tetapi ternyata Anda berhasil mengatasi masalah tersebut. Pikiran Anda harus tetap positif dan yang lebih penting lagi, perasaan Anda pun harus tetap happy dan positif. Anda pasti sukses. Saran saya, Anda tetap harus menata template dasar-dasar nilai yang telah terbentuk dalam diri kita seperti sindiran, kritikan atau kesinisan yang pernah Anda alami hilangkan dengan menata di lapisan terbawah benar, Anda bisa menutup dengan citra dan pelajaran di awal, dan sebaiknya Anda melakukan secara terus menerus agar tidak muncul ke permukaan hal-hal yang negatif tersebut, jika Anda sempat menyimak catatan perjalanan kehidupan masa lalu, saya, saya lelah hidup tersandung-sandung, saya jalannya terantuk-antuk, disanalah saya mulai melakukan perenungan sekali lagi saya mendefinisi ulang pikiran saya Saya mengulangi kata-kata positif lagi terhadap diri maupun keluar diri Terus menerus hingga sekarang Dan semoga saja terus begitu di masa yang akan datang Kini saya ubah nilai-nilai lama saya Saya ingin mengerjakan hal-hal yang saya cintai bersama orang yang saya cintai Mendapat ridho ilahi dan hasilnya tak terhingga Dalam pikiran, tentu data lama masih ada dan tetap ada Tapi sebaiknya kita letakkan di dasar yang paling bawah Sedangkan pikiran dengan data baru yang positif Berada di lapisan atas. Jadi kita emang akses hanya lapisan atas aja terus.